ini Jere lagi di sawah dia nengok sawah-sawah yuk jalan kita yuk jalan yuk dia lagi di saya, guys pelan loh nak jalannya dia lagi di sawah loh guys pelan tunggu tunggu ya tunggu tunggu ini dulu Cantik lo guys sawahnya. Nih lagi di sawah nih Abang Gege nih. Yuk Abang jalan yuk. ini loh guys jajannya lagi sawah nih jalan kaki ayo jalan lagi